kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini tentunya kita ke kabar dan keungkaan pertama persahabat ya tentunya Bang Min akan menginfokan kepada kita semua para Fans bahwa baru saja di up nih di channel YouTube-nya Bang Bilar part kedua yang mana tentunya bersama Amabel persahabat ya Pertama kali ketemu Amabel Bunda Dedek Lesti langsung menangis terharu Wow persahabat ya Tentunya langsung aja kita semua mampir ke channel Youtubenya Abang Bilar di situ ada vlog part kedua Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya ngasuh Amabel persahabat ya Dedek Lesti sampai menangis terharu Ketika pertama kali ketemu Amabel Enata persahabat ya Ini vitamin banget buat kita lesi, kayaknya sudah nggak sabar untuk tentunya menantikan Lesnar Junior. Kita juga, sebagai fans, pastinya nggak sabar apa sahabat ya, menantikan momen-momen spesial Lesti dan Rizky. Bilar mudah-mudahan, para sahabat ya, kita sudah doakan untuk karya-karya dari Lesti dan Rizky. Bilar selalu kompak, solid, -solid untuk mendukung idola kesayangan kita, dan mudah-mudahan. Siang hari ini juga kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Les Dibila. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.